barangnya hanya ada di Imos itu.. video tayang juga Imos udah beres iya kayaknya <laughs> ya ini mah gimana, Arus sih sebenernya pokok oh, Il... oh. haaah, udah udah cuma sampai hari minggu aja iya sih, waktu itu beres waktu <laughs> itu udah beres acaranya iya, ya, ngeditnya apa? minggu depan aja. wadah-wadah gue kalau <laughs> bawa laptop, <laughs> kalau sudah edit dia. kenapa nggak dibawa? kan nggak ada laptop kenapa iya, banget Kaya... sih? nanti dong, someday kalau nggak minggu depan, 2 bulan lagi nih ngedit nah, ya ngeditnya kan rame, rame kalau rame kalau enggak? rame ya guys, panggung dalam. kita mau lihat produk dari Bukit Heroes XRSV sutra kondom sutra kondom aja collabsnya helm sama jaket mesh itu sih kit saya habis guys itu dong, harus tahu. di Jakarta Convention Center. Ini acara Imos 2022 Indonesia Motor Show. Ini ada pameran-pameran motor. Hmm. Hmm. mas internasional motor show hey, Indonesia internasional Indonesia motor show ini di sebelah ada YZ YZ 450 FX suspensinya depan belakang udah pakai Orinsh karena ini butuh Orinsh so, coba kita lihat suspensinya ini ini ganteng aja yang tabung hitam ambil satu lah ya ambil, ambil aja tapi beli mak kagak ini ada Vespa ini yang motif Justin Bieber nih. ini yang lagi rame nih Vespa nya tapi ganteng juga sih kalau putih semua kayak gini serba putih dari jok sampai ini semua putih anjir itu ada emulator emulator balapnya lagi main game balap tuh ini monosok apa anjir gede amat mobil gitu, apa ya TV? tv kayaknya off lens ini yang kayak motor rim scanner 22 juta co, liat harganya 22 juta 500 12 juta paling murah kayaknya 12 juta ini anjur ini yang paling murah 12 juta co ini kita lihat lagi yang warna kuning nmax new aerox vario. Oh enggak ding, ada yang paling murahnya nih 4 juta buat Mio ini 4 juta ini buat CRF 5 juta nih buat CRF 150 L tapi tetap sih yang paling ganteng mainnya nih yang diganti cuma suspensinya aja kayak depan belakang yang lainnya masih standar pabrik, kenal fotonya masih bawaan pabrik, masih standar udah kita muter-muter lagi, nanti jadi pengen lagi dan sekarang kita di bootnya RSV. ini ada produk terbaru dari RSV, Alves New Intel. berasih dengan Dirtiros. Jadi ini dijual bundling jaket sama helm. Cakep helmnya itu. Ya, produk Dirtiros. Kok miring. Ini, ini? ini nge-review ini, Bang. Ban Ban baru nih biar enggak ya, Bang kepala ya. Bukan, Bang. Ini untuk ini apa naro Oh, ah? Boleh dicoba, Mbak. Kalau dibawa pulang boleh. Oh bayar. Kalau dibawa pulang bayar mas. Oh. Sekarang mau apa? Nah, Masih ya. di Hah? Oh. oh di bandling, mas. Mas kok mukanya kayak pernah lihat ya mas. Oh kayak pernah lihat di mana gitu ya? Kayak mirip teman saya mas. Tadi di situ. Tadi. di situ Di jaketnya ya. Di sama helm. Untuk harganya ini satu ribu. Untuk bundling helm udah dapat jaket juga. Terus kita lihat di sini ada ini nih Wintel juga, tapi yang motif Riejun, asli ini yang ini kece parah tuh, motif Riejun, ini ada FFC21, kalau ini SP300, half juga, ini kece juga nih, FFC21. Mau gak boleh, bisa dicabut yang ini mah, coba kita lihat ke dalam ini spoiler FFC ffc 21 ini produk terbaru juga sih dari RSV coba kita lihat-lihat ke dalam nah ini dia new intel yang motif region anjing kece gini cukhuh helm halves buat harian tapi ringan anjir ini kayak berasa megang helm apa gitu nggak ada kayak nggak ada beban gitu gue seneng motifnya aja, Vyjun kayak motif-motif naga kayak gitulah visornya udah chrome kalau tanpa bundling kayaknya jualnya 600 ribuan kalau tanpa bundling bundling jaket maksudnya ini yang karbonnya, ini Wintel karbon belakangnya mirip FFC21 sih spoilernya ini kayak FFC21 tapi versi half-face gitu yang motif karbon Coba kita lihat-lihat ke dalam lagi Tapi tutup sih pilihan gue Gue kayak naksir sama motif ini anjir Kece parah motifnya aja. Ah, mau pulang satu gitu ya Ini yang kolaborasi Sama Dirti Eros Jadi RSV kolaborasi dengan Dirti Eros Ini redline Dirti Terus sampingnya Eros Kece Ini sama kayak yang di depan tuh yang bundling jaket. Dan kalau yang ini mah SV300 Ini yang motif terbaru SV300 ala ala Serigala gitu Motif-motif Serigala Tapi ganteng aja SV300 Ini yang polosnya Tapi yang ini kece sih Yang gambar-gambar Serigala Ini yang warna-warna solidnya ada motif karbon yang kayak gue pakai buat harian, terus ada yang dog. Ini yang lain juga warna motif polosnya. Kayaknya yang, ber, yang bermotif SP 300 baru ini doang sih, yang baru. Yang wolf sama yang ini nih. R1. Ini kece juga nih. Ini tinggal ditambahin spoiler kan ada. Kalau SP 300 ada tambahan 3D spoiler kan di belakang ini kece untuk harganya sekitar 300 kece kisaran 600 ribuan di sini mah cuci mata anjir habis dari sini kita kemana lagi muter-muter lagi ya udah habis dari boot RSV kita jalan-jalan ke ini ada boot dari reg apa ini GMA produk series ada produk Regina Chain terus ada Katros Garage itu ada motor customnya Mio basic Mio Mio old sporty yang pertama bukan masuk bukan sporty sih berarti pokoknya Mio yang pertama lah basicnya ganteng aja. sama itu nggak tahu N250 basicnya nggak tahu motor apa terus geret. terus di sini sebelah ada garage. ada garage build, nih motor-motor customnya, nya nih kecein Honda enggak tahu basicnya Honda apa ini, 250 Oh basicnya kayaknya CBR 250 CBR 250 RR basicnya dimodif jadi kayak gini ganteng aja ternyata CBR 250 kalau dibikin klasik ganteng juga sih. Terus di sana ada Kawasaki KLX sama sebelahnya apa itu enggak tahu. Coba kita lihat. Oh ini ada keterangannya. Basic Honda CBR 250RR concept city tracker. Ini dia batak steam workshop instagram batak steam workshop dan ini ada KLX150 tuh Kawasaki KLX150 konsep flat tracker yang motor singomotorgarage kawasaki KLX150 emang kalau di custom klasik kayak gini cakep juga cu. cuma ya emang modalnya juga gede ini mas kalau ini basicnya apa sih oh Honda Vario cu. Honda Vario metik dibikin kayak gini anjir bisa emang jago tapi tetap sih gue paling naksir sama ini nih CBR 250RF ganteng parah anjir bodinya semua besi plat huh. ini bodinya mahal nih pasti custom body plat tapi nambah bobot berat pasti ini wah, karena soalnya dari plat semua bodinya cuma ganteng sih aja ya, siapa yang nggak mau coba udah kita lanjut ke mana lagi ke depan ke sana belum ya coba kita ke sana dulu kalau ke sana udah nggak ada boot lagi tapi coba kita ke dalam nih ini di dalam pameran motor motor motor terbaru kita masuk kita lihat-lihat ya kan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 ini dari yamaha ada r15, oh ini dari banco, bukan dong? ini r15 versi balap, udah custom ini udah pakai body balap lah. Cuman. Bannya pakai IRC karena ini yang IRC. Boot IRC. Ini R15 tapi stylenya kayak R25. Cuman. Ini fairingnya, depan kayaknya fairing. Oh, bukan kanteng 15 E. Ganteng aja kalau motor style balap kayak gini. Terus ini boot IRC semua. Ada ban, produk-produk dari IRC di sana ada Yamaha XSR 155 itu ada WR yang terbaru warna terbaru yang rangka silver coba kita lihat nah ini dia WR 155 terbaru yang rangka silver jadi untuk bedanya sama yang tipe lah yang kemarin tuh sama aja sih cuma bedanya di stripping stripingnya baru sama di bagian rangkanya kalau yang kemarin kan rangkanya hitam kalau yang ini rangkanya udah rangka silver semua ini rangka silver terus swing armnya juga silver Kalau yang kemarin kan swing armnya hitam Ini ada XSR yang versi customnya XSR 3 versi custom Ini ada yang versi, nggak tahu ini konsepnya apa Cafe racer gitu itu R15 M ini R25 tapi yang versi balapnya ini yang R25 versi balap ini ada M1 gak tau replika MotoGP kayaknya bukan asli, gak tau asli atau gak tau replika Yang M1 yang dipake di tim MotoGP yang dipake balap tuh kece parah ini M1 baru lihat pertama kali depan mata aja ya, Maha M1. Ini bagian knalpotnya. Ini bagian mesinnya nih. Anca oh ternyata kayak gini bentuknya ya, M1 kalau dilihat langsung ya. Ini display depannya karbon. Banyak. Akhirnya gua ngelihat Yamaha M1 secara langsung Yang dipakai di motor MotoGP Ini ada motor listrik Dari Yamaha Yamaha E01 Ini ada terminal charge nya situ ada metik-metik mating Yamaha Fazio, terus SMAX NMAX Ini ada SMAX terba terbaru terbaru pertama adalah warna merah cakep berapa? Jadi untuk member ya, Max, ya. motor-motor Matic pokoknya kalau di sini mah, sudah, ini, sudah, ini sudah, ada dari Honda, sudah, sana Aspira, terus sana ada motor-motor listrik yang juga. Bisa ini dari booth Honda ada Honda Dax, Honda Dax, hmm. kok kayak mirip-mirip Honda Mangki, apa terbarunya? Ini Honda Dax biarpun modelnya kayak gini motor mahal cuy. terus di sini ada Honda CT 125, Honda CT 125, PCX. terus di situ ada ADV. terus di belakang sana ada motor listriknya dari Honda. nah ini ADV yang udah di sentuhan modif dikit-dikit lah. tapi ganteng sih kalau apa ADV di modif ala-ala touring kayak gini. dipasangin box terus buh, modelnya kayak robot anjir honda ADV. modif oh, konsep touring ini mah touring adventure kayak gini terus ini ada honda vario 160 eh 160 apa satu oh enggak yang vario 125 vario 125 custom yang udah dimodifikasi ini honda gitron ini listrik, motor listrik tuh ada chargers baterainya tuh. Ada terminal charge buat baterainya. Jadi tinggal cabut masukin udah kayak gitu sistemnya sih. Ini ada CB150X. Ah, ini dia idaman kita nih. Honda CRF 250R. Ini yang dipakai sama Delvinto Alvarizi buat balap. Honda CRF 2250R. Ini mesinnya. Ini motor balap nih yang di, yang dijadiin pajangan. Itu nomornya 325, Delvin Tor Alvarisi Pembalap dari Astra Honda Racing Team. Uniknya, kalau teh jadi emang kelihatan kayak gini, kan? Kayak DOHC, padahal ini mah unicam Jadi, gabungan antara SOHC sama DOHC. Nah, akunnya pakai Yoshimura Double Move jadi Yoshimura dua kiri kanan. Terus ada CBR 250R, CBR 150 nih, CBR 250R yang gua suka motifnya kece aja ya, setengah hitam setengah putih ganteng motif yang ini mah. terus itu di depan ada motor balap dari Astra Honda Racing Team dipajang juga ini basicnya CBR 250 RR yang dipakai di air Asia Road Racing Championship nih gue baru lihat sekarang motornya langsung aja biasanya gue cuma nonton di YouTube doang asia road racing championship ini motornya yang dipakai terus itu tau nih Honda apa ya gue gua pernah lihat cuma gue lupa namanya apa sih Honda apa ini namanya ah, apa lagi namanya yang dipakai di eh, Mitsu ini nih gua lupa namanya Honda apa ini ada seber 600-1000 yang dipakai di IRS juga Asia Road Racing Championship. Dan ini ada Honda Repsol yang dipakai di MotoGP. Marquez, Marc Marquez. Akhirnya gue lihat langsung juga. Tadi gue lihat Yamaha 1 Sekarang gue lihat versi Hondanya. Gue helmnya Swi. Ini bagian kanalnya kita lihat detail-detailnya. tapi cuma bisa ketemu motornya doang, pembalapnya emang enggak. nih di sini ada motor listrik Politron anjir. bu, mau Politron ngeluarin motor anjir. tuh Politron listrik juga, motor listrik semua. sekarang banyak banyak motor listrik coba banyak merek-merek baru nih dari merek Politron. yang gua tahu Politron not TV aja tuh motor listrik tapi ala-ala konsepnya mirip Moge ya? gak tau ini mereknya apa Moge tapi motor listrik gimana ngelihatnya biar tahu ini motor listrik apa bukan ya tinggal ngelihat aja ada knalpotnya nggak kalau nggak ada knalpotnya ya berarti motor listrik kalau masih ada knalpotnya ya berarti motor mesin biasa ini nggak ada knalpotnya ini dari merek apa nggak tahu ya. cuma ada logonya doang Rodley man In modino kalau ini masih ada knalpotnya berarti mesin biasa Vespa. Ini ada dari Royal Enfield. Kita lihat, gue kurang ngerti sih sama motor-motor kayak gini. Gue kurang ngerti spesifikasi apa spesifikasinya. Kalau di sini ada motor custom lagi, Imos Motopic. Ini ada Yamaha, ini basicnya kayak Yamaha R25, R25 apa ya? MT25. Oh, bener kan? Basicnya Yamaha MT25 konsep flat tracker Yang ngebuildnya garasi knuckle back job nah, bahasa Inggris aing bodoh <laughs> Ini MT25 kalau itu matic, itu matic Tapi nggak tahu basicnya matic apa itu Ini semakin ke motornya semakin unik-unik aja Ini ada yang basicnya Suzuki GSX250 jadi model kayak gini. Ini kayak ala-ala CB kayak gitu enggak sih? Apa gua salah? Ya kayak ala-ala CB lah. Terus di sana ada xr 150. Eh XSR bukan R15. Itu Bayer 15. R15 V3 dibikin konsep ala-ala apa itu nggak tahu. Nih, di sana ada matic anjir. Dari matic Xmax kita lihat. Ini ada satu nih XMAX Basic XMAX Max ala-ala naked Oke sekarang kita main ke bootnya Kawasaki Di sini ada Kawasaki KLX 230 Tapi yang versi SM Ini yang warna gold Gold edition Jadi Bodi hitam stripping gold Sama kaki kakinya gold Emang kalau dilihat motor ini cakep sih Yang versi SM nya Dia bodinya lebih ramping kalau dilihat ya Cuma sayangnya untuk mesinnya masih mesin yang lama Hanya pembaruan di bagian tampilan aja di bagian headlamp sama di bagian USD Ini untuk diameter USD-nya standar sih nggak terlalu gede gak terlalu besar Cuma pasti mereka-mereka yang beli motor ini pasti diganti lagi USD-nya USD, kayak kaki semua pasti diganti Keren gak mungkin nggak untuk user supermoto mah Cuma kalau dilihat kondisi standar kayak gini cakep juga nih motor Kayak LED like 230SM Kalau yang sana tuh yang versi ban bantahunya Ini cuma sama speedometer yang digital. Speedometer udah full digital. Lampu depannya udah LED. Udah injeksi kayaknya. Iya kayak like 230 mah. Kalau nggak salah udah injeksi. Kalau nggak salah ya. Udah injeksi. Cuma 150 aja yang masih karburator. Nah kalau ini untuk yang ban tahunya. Yang dual purpose nya. Cuma nggak tahu kelihatan kok kayak. Belakangnya pendek gitu, kayak amblas ke dalam. Ini sama kayak LX 230 SM, cuma yang versi dual purpose. Ini headlamp juga sama, headlamp baru LED. Speedometernya juga sama LED. Cuma beda di wheelsetnya aja. wheelsetnya pakai dual purpose 1821 kayaknya. Kayak LX 230 S kalau yang tadi itu SM yang itu SM ini S kalau ini ZX25 Mending ZX, 25. ZX? Nah, kita jalan-jalan lagi jalan-jalan muter-muter lagi itu ada ion mobility ini mau motor listrik lagi aja emang sekarang lagi banyak motor listrik jok modelnya sangat mirip-mirip X-Max kalau dilihat ya Ion M1s kalau dilihat modelnya mirip X-Max kalau ini bootnya Suzuki Tuh Suzuki Kalau ini Vespa Wih Motor Adventure nya kece juga Suzuki SX250 Ganteng juga model Tapi emang harus diakuin sih Ini motor emang ganteng parah Suzuki SX Vistrom SX250 Basic mesinnya dia sama kayak GSX250 yang satu silinder nih ini kan GSX250, yang satu silinder. Cuma ini kayaknya dari keluaran dari Suzuki India, itu ada ciri khasnya di bagian ini, nih. ada spakbor belakang tambahan. GSX250, mesinnya dijadiin motor adventure touring ya, jadinya ini piston SX250. Cuma sayang, untuk suspensinya dia masih teleskopik biasa, belum USD, belum upside down. Ini kalipannya biberi. Velaknya velg apa kalau dibilang sih velak racing bukan velg jari-jari untuk velgnya bass ini yang warna kuning itu yang warna merah ya kece sih. produk terbaru kayaknya dari Suzuki motor adventure touring bass SX250 nah kita lanjut lagi ke Kayaknya udah habis sih dari. Di sini kalau nggak bawa kalau nggak bawa uang gimana rasanya mas? Ya nggak bisa jajan. Sebuah simbol. Langsung ini Oke mari kita pulang nih sebelum pulang kita lihat-lihat dulu yang dari bootnya TDR. Ini ada TDR. Di situ ada motor listrik, tapi gak tahu merek apa ini. Desreid Alrendo. motor listrik Alrendo di area gedung parkir. Juga. Ini kita lihat. Suaranya senja panas. Ini blok seramik ukuran diameter 76 ini pistonnya. Dari TDR. Untuk harga pistonnya itu 900.000. Ini dia. Ini blok seramiknya ya Wow, harganya. Termasuk as, rasio juga motor listrik kan. tiba-tiba ada suara tapi tiba-tiba udah lari aja. Okay, sekarang kita pulang. Kita udah sore udah jam udah jam Kita keluar dulu. <laughs> <tuk> <men> Rul, Rul, Rul, Rul, Rul, Rul, Anjing orang ditinggal goblok. belum. Nggak apa-apa lah, gue cuci mata dalam baru mata Hilang lu, beda alam dong, di dalam. Mas, masih goreng satu? Oke. Rul, bayarin enggak Bayarin enggak Berapa? Seribu? goreng. Ya, setelah mengikuti acara Imos Indonesia Motor Show, kita harus menempuh jarak yang cukup jauh ke parkiran, Saudara-saudara. Jadi, kita parkirnya di sini eh kita acaranya di sini. Kita parkirnya di selatan sana, Saudara-saudara. Ya, sekitar 30-40 menit jalan kaki. Hah, gara -gara siapa Ah, gara-gara siapa? Gara-gara jam 3 sore. Hah? inisial inisial? inisial, inisial. inisial Dika.